Hari ini saya melakukan pemeriksaan untuk kelas 11 MIPA 3 dan kelas 11 MIPA 2. Ini adalah kertas kerja untuk mengoreksi hasil jawaban kelas 11 IPA 3. Baik, saudara-saudara. Kelas 11 IPA 2. Rupanya hari ini ada suatu perubahan besar dan saya senang bangga dengan saudara-saudara bahwa Anda bisa mengikuti sebagaimana yang diharapkan. Mudah-mudahan minggu mendatang hari Jumat tanggal 5 Februari Saudara-saudara bisa menunjukkan hasil yang sama seperti yang ditunjukkan pada hasil evaluasi kedua tentang gelombang mekanik kedua. Di sini Anda bisa lihat hasil-hasilnya yang saya sebutkan namanya itu adalah yang remedial Fania Lemuela Rehata Elia Putriani KD Deo Wedatmara Adevio Egra Benjuan Kanaan Stefani Gabriela Adinda Putri Maharani Tuntas, Konita Saribostomi, Salsa Anisa Jiwa, Esta Eclesia, kurang sedikit, Hanita Natalia Bilimanan, dan dua lagi, Alia Tabita Jodh Emanuel Mentela. Yang tidak disebutkan namanya minggu mendatang bisa mencoba tentang gelombang berjalan dan dari hasil gelombang berjalan nanti minggu depan lagi akan saya umumkan tanggal 5 Februari 2021. Kebetulan tanggal 12 Februari kita akan memasuki hari libur yakni hari raya Imlek. Jadi pelaksanaan untuk evaluasi remedial gelombang itu akan dilakukan pada tanggal 19 Februari Demikian Saudara-saudara Untuk kelas 11 MIPA 2 Nah ini Untuk kelas 11 MIPA 3 Yang saya bacakan Namanya Adalah yang remedial kayaknya yang tuntas ini cukup banyak baik kita mulai dengan yang nilainya di bawah 78 vanya salemita Josephine Remalia Handoko Elvira Andini Reva Arela Marvin Donald Ricardo Sancia Cleosa Fiorina Noverio Isca Putra Agnes Teresa Agnes Fania Katerina Pratiwi Mutiara Primaning Diyah Pitaloka Michael Brenanda Kaban Dea Nurhidayah Kelvin Jefferson Dan yang terakhir Puspita Sariasi. Yang tidak saya sebutkan namanya Berarti untuk gelombang berjalan Minggu mendatang tidak remedial Selamat kepada rekan-rekan Kelas 11.43 Sampai bertemu lagi minggu mendatang.